gerebek bisnis ini segmen baru di YouTube gua dan ini kita kolaborasi sama channel yang namanya Lestari TV acaranya adalah Entrepreneur Next Door. Di situ tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rai mengenai bisnisnya. Sekarang gua mau gerbek kantornya. Nah, sebelum gua grebek teman-teman ayo dong di-subscribe, di-like, di-share ini di WhatsApp teman-teman, di Twitter, di Facebook, di semuanya biar nonton banyak dan kalau mau kasih komen, kasih pendapat boleh dan loncengin, loncengnya diaktifin biar teman-teman nanti gak ketinggalan video berikutnya sekarang gue mau grebek kantornya Pak Rai oke, okay? ikut-ikut-ikut nah ini sekarang grebek bisnisnya nih kita lihat-lihat Pak Rai punya apa aja di kantor yang jujur sih keren banget sih kantornya dan ada Pak Rai ini udah di sini nemenin saya yeah. izin ya grebek-grebek yeah. grebek ya ya yeah, siap-siap <laughs> gitu ada tempat apa nih Pak ini ya yeah, jadi ini uh, kita pakai PDR, ya. Pd PDR ya PDR PDR. PDR ya. ya, Private Dining Room Private Dining, Dining Room. Room artinya cuma buat Pak Rai doang <laughs> di sini <laughs> nggak ini kita pakai hmm. biasanya untuk uh, kita ada apa namanya, Wine Pairing ya. Oh. Uh, kemudian kita juga punya fasilitas dapur di sini. wah hmm, oh, ini nah. kita bisa bikin kapan-kapan vlog di sini ya? Yeah. bikin cooking kelas yeah, <laughs> dengan bisa. wine gitu ya? Yeah, oh, okay. iya Iya. Uh. Jadi ini ya ser, apa namanya? Termasuk serbaguna juga ya. Kadang-kadang hmm. kita ngadain event bersama sama supplier yang lain gitu. Hmm. Jadi di sini apa namanya? Kita display, kita buat uh, stand up gitu oh, oke, okay, ya, okay. Itu atau kadang-kadang ada yang pakai arisan ibu-ibu, pakai arisan. Ya, boleh. boleh. Ulang tahun boleh. Ulang tahun ini? boleh. Benar. bener, ulang tahun di sini pakai oh. musik itu dibuka kalau mewah banget, nih, yeah. sultan punya acara di sini ya ya. Iya, yeah, kalau level, level di sini, sultan. Ini kita punya chef sendiri. Pak oh, uh, sombong banget sih <laughs> Pak. <laughs> kita ada chef sendiri. Uh -huh. Nah itu akan akan ini kan makanan untuk ini, ini event di sini. Event berarti kalau ini punyanya Hatten yeah. event di sini, maknanya pairingnya udah dipikirin dong menu nya apa? Iya. nya mau wine apa? Iya yeah. nanti kita bisa nya ada. Oh ini uh, maunya makanannya kayak apa? Hmm. Nah nanti kita suggest. Oh ini wine nya sama ini sama sini ini. Ya itu keren bisa, banget. Yeah. Ini guys settingannya kayak bisa. gini ya kira-kira ya mm -mm, tempat makannya mejanya kayu ya jadi ini juga banyak kita pakai yang recycle ya seperti hmm. ini ini kan dari palet sebenarnya kemudian ini lampunya ini kan bekas uh, dulu oh. kita buat brem itu yeah, yeah, yeah. Uh, kita buat brem hmm. kemudian uh, ini botol ini pakai fermentasinya di botol-botol seperti ini oh dipotong nah, botolnya kita potong yeah. kita pakai lampu sekarang pak Kam ini sebentar pak nah. saya angkat ya ini yeah. dari palet yang, yang yeah. apa nih pak ya dari kita beli botol itu kan, pakai oh, palet-palet.. rak-raknya, ya, buat taruh itu nih ya.. palet itu lah.. paletnya.. iya, itu kita gini.. kok jadi bagus pak? iya.. iya keren. iya.. oh ya, gitu.. Yeah, yeah. seru-seru-seru.. oke okay lah pak.. iya.. ini ada satu yang lucu nih, Pak yeah. ini.. <laughs> ini unik banget sih ada yeah. frame-nya iya yeah. ada ceritanya nggak nih Pak? iya, yeah. ini juga, ini sebenarnya kan semua karena uh, di ruangan ini, hmm. ini berhubungan sama anggur ya, sama karena anggur. wine nah ini juga frame-nya ini, ini adalah batang anggur yang kita giniin ke oh, frame oh, ini ambil sambungin. dari Singaraja? iya, yeah, ini kita ambil dari kebun kita di kebun Singaraja kebun terus disambungin jadi satu? iya wah, itu keren gitu kelihatan nggak teman-teman nih frame-nya nih <laughs> kalau kamera bisa zoom? yang bikin siapa Pak? Ah uh, ini ada ada ada tukang yang kita Oh, saya ayo, kira iya. pak R yang bikin. Kan tukang yang kita suruh bikin. Hmm, nah, okay. ini ya. oh, ini uh, apa namanya? Nah, oak barrel ya. Ya, ini hmm. oak barrel. Hmm? Nah, di sini kita uh, simpen untuk Pinot de Bali, salah satu produk kita fortified wine kita. Ini ada barang, Pak. Ini ada barangnya. Oh, ada. Oh, ada, Kalau ini, mau ngambil boleh. <laughs> ini bukan pajangan, benar. Bukan lah. pajangan. Ada beneran ini bener. lagi fermentasi. Uh, oh. Bukan fermentasi, eh, aging. Aging. Nah, ini udah lebih dari 5 tahun nah, kalau mau ambil sendiri, boleh mahal, hmm. Pak 5 tahun aging ya? enggak, mau ambil, pakai gelas pakai gelas bisa dia ya, Pak kara bisa ah coba-coba nih ya, ya. nah, pembela praktek eh, jujur loh, ini nggak tahu loh bisa bisa begini nah, nah Pak Dona mau ambil sendiri, boleh Pak, saya belum pernah belajar pakai kayak gini <laughs> oh, tinggal ditutup gitu Dan ya? ini tutup. nanti kita tutup nah, saya ambil ya wah, diambil sama parahnya sendiri nih nah, ini bisa e ya, agak iya yeah. oke, okay, terima kasih yeah. ini adalah Pinot de Bali? Pinot de Bali Pinot de Bali, yeah. berarti ini yang orang bilang.. tunggu Pak, saya ingin-ingin dulu, saya.. Yeah. Uh, adalah uh, dessert wine? iya, yeah, okay. ini fortified wine iya, mm, fort yeah. fortified wine nggak yeah. boleh ngiri ya? 5 <laughs> tahun? 5 tahun, Pak, ini soft.. soft, terus udah gitu, apa creamy.. iya yeah. Ya, ini uh, sudah berapa kali dapat award? Ya, uh, di luar hampir setiap tahun, ya, kecuali tahun ini. Hmm? Kan, karena COVID, kita nggak ikutin. Oh, uh, kalau nah itu setiap tahun kita ikutkan dari kompetisi di Hong Kong, selalu dapat award. Bapak dulu, buat teman-teman dulu, gini gila! Jujur saya dulu pernah kerja sama Pak Rai. <laughs> Pak, tapi ini improve, yeah. improve banget loh Pak rasanya, Pak. Iya. Yeah. Pinol de Bali dulu nggak begini loh, Pak. Yeah. Dulu tuh <laughs> ya boleh dibilang lebih masih lebih ini lebih lebih mature sih, Pak. Iya. Yeah. Creamy, soft, terus enggak apa ya? Enggak attack rasanya. Iya. Yeah. Jadi sekarang kita lima tahun baru kita ini dan hmm. juga pakai solar system yang uh, apa namanya? Ya artinya kita top up top up terus oh, oke. Okay. Hmm. Yeah. Iya. Apalagi yang di sini ya lebih uh, lama lagi karena sedikit kurang kita top up jadi yang umur oh, banyaknya ba banyak naik. ya masih di bawah teman, -teman ini judul loh ini nih bahaya banget loh karena apa enak manis ya. minumnya nggak berasa pak ya, ya nanti udah dua tiga kali ngobrolnya banyak ya, uh, lancar lancar <laughs> <laughs> oke pak berikutnya uh, kita mau lihat ini Pak mungkin kantornya Pak? iya kantor boleh ya? jadi, jadi kantor.. kantor Hutton uh, operation -nya ya? operation okay. kan pasti kan.. mengelola segini kan.. Iya. yang tadi.. Uh, yang kalau buat teman-teman belum nonton, tadi ada sesi lain akan teman-teman bisa nontonnya di Entrepreneur Next Door ya di channel YouTube-nya Lestari TV hmm. saya udah ekstrak nih dari <laughs> Pak Arai ilmu-ilmunya yeah. nah Pak kan saya bilang yang salah satu yang paling sulit adalah human resource Ini kantornya, Pak iya, ya. Kantor. Jadi ini operation kita dari Head di headquarters gitu ya. teman-teman bisa kelihatan kan ruangan ini kantornya. Pak, ini kantornya iya. kok kebuka gitu nggak ada sekat-sekat kenapa sih, Pak? Iya, memang sih ya sekarang kan idenya biar komunikasinya oh, komunikasi. lebih <laughs> komunikasinya lebih Betul -betul. biar langsung gitu. Mm -hmm. loh. Ya, jadi kita buka memang uh, terbuka seperti ini. Ada berapa yang di sini ini, Pak? Kira-kira di sini ada 30-an nah, 30 tapi ya? karena sekarang masa covid, COVID ini, enggak. nah kita.. oh masuk masuknya? ada yang digilir masuknya, hmm. juga ada kita buka ruangan di bawah, ada satu kita punya ruangan uh, meeting room bawah, oh dibawah. biar terlalu ngumpul banyak ya? iya, bawah kita separuh di sana, hmm. dan juga masuknya kita gilir juga, iya oh, okay. ini agak berapa yang kosong-kosong banyak -kosong, yang kosong ini. oke okay, ya. Pak di sini antara sekian banyak, karyawan favorit Pak siapa di sini? ada nggak Pak? Selain sales manager yang dulu, <laughs> pak, wah jangan dibilang favorit lah favorit. semua. Keluarga di sini, keluarga. Iya, karena sadar keluarga. saling saling support. Iya. Kita anggap keluarga semua. Ya. Jadi kayak anak-anak dong. Iya, anak. mereka anggap. Nah, saya kalau apa? anak kayak <laughs> anak, anak kau gimana, ya, pak? Anak-anak kau gimana? Ya, Banyak ngobrol, <laughs> nggak langsung dipecat gitu <laughs> nggak ya? kalau terpaksa ya.. kalau terpaksa, ya. ya tergantung tim tergantung, juga ya.. iya, kalau hmm. terpaksa.. kalau ada sesuatu yang misalnya sudah di keluar dari.. Batasa. batasan.. batasan, hmm. value kita itu hmm. ya, udah.. ya harus keluar, ya keluar.. <laughs> keren ya, teman-teman lihat nih, ini kantornya.. Keren. kayak kantor-kantor zaman kekinian banget memang ya. ya.. kalau dilihat gitu ya.. ya. Ter terbuka.. Berikutnya ruangan apa ya. nih, Pak Rai? Uh, ini classroom kita. Classroom. Ya, classroom. Mm -hmm. Jadi di sini kita uh, apa? pakai untuk ngasih training dan training. Ya, training yang kita lakukan itu untuk internal, oh. juga untuk uh, hospitality, staff dari restoran dari hmm. hotel itu dan juga untuk umum. Untuk umum? Di umum juga ya. Jadi di kita kebetulan di Hatan kita wow. punya apa? Wine uh, Education Center mm -hmm. di mana di sini kita juga mendapat hak untuk melaksanakan WSCT WSCT itu apa tuh, Pak? WSCT itu adalah suatu sertifikasi mm -hmm. untuk wine and spirit ya, untuk yang berlaku untuk secara internasional. internasional. Ya, oh. itu berasal dari uh, London. Kenapa sih, ya. Pak? Kok nih kan yeah. kan cuma jualan, Pak. Iya. Yeah. Kok sampai bikin kelas kayak gini repot. Jadi memang hmm. kalau di wine ini ya hmm. jadi banyak sekali yang hmm. perlu kita uh, apa namanya? pelajari ya. Hmm. Apalagi di Indonesia ini terutama uh, itu uh, wine apa namanya? knowledge tentang wine knowledge itu masih wine. masih agak ya rendah lah orang ya. mungkin masih tahunya ini wine, minuman cuma buat minum aja tapi dia gak tahu ceritanya ceritanya dan Bisa. itu penting sekali sebenarnya hmm. bagi industri ya hmm karena dia bisa, kalau stafnya tahu tentang wine, ya hmm. bagaimana untuk pairing dengan foodnya hmm. dia bisa upselling ya. Oke. Okay. Ujung-ujungnya, okay. uh, restoran itu bisa income, bisa naik, gitu. Karena knowledge-nya ngerti. knowledge ngerti, karyawannya. Oh, okay. Tapi kalau karyawannya nggak ngerti, huh? nah, jadi customer-nya datang, huh? ditanyain wine ini gimana? <laughs> gimana rasanya? Uh, oh, iya. Iya, kalau dibilang wah, asam awesome nih, gitu. Kalau oh. dia, karena dia merasa, merasa pernah asam awesome. awesome, menurut uh. dia, gitu, latest-nya dia belum pernah nyoba, jadi apatis ya kita sama iya. tidak terbiasa dengan wine. Mungkin pemilihan kata-kata mungkin kata -katanya, bukan tanya ya itu bukan betul. bukan, bukan, bukan asam gitu ya. Iya betul, betul tapi betul. acid misalnya iya, gitu. Iya betul betul ini. <laughs> nah okay. tapi kalau dia bisa uh, apa namanya? wine knowledge nya bagus. Mm -hmm. Nah, itu akan bisa malah bagus untuk bagus outlet untuk itu sendiri. Ya. Itu oh. bisa meningkatkan seru, seru. Uh, income karena kalau di outlet terutama hmm. di restoran ya, hmm. mungkin dia foodnya itu satu porsi katakanlah enam puluh lima atau hmm. tujuh puluh katakan sampai seratus ribu misalnya, hmm. mungkin dia akan makan main costnya itu satu kali kan? Satu kali. Benar. Tapi kalau wine di hmm. satu botol bisa empat ratus bisa 500.000 kan? Kalau lima ratus dia bisa jual satu satu botol wine hmm. aja itu. Peningkatan apa revenue dari revenue. Ho, uh, hotel sama restoran berapa nah, bisa in, naiknya. Inilah yang masih jarang ya diketahui. Yeah. Ya itu makanya kita di Hutton ini hmm. bagaimana cara kita edukasi. Banyak kita kasih. malah punya satu divisi sendiri untuk edukasi totalitas <laughs> pak. Ya. Nah ini lagi ngapain nih pak? Nah nih? ini kebetulan kita hmm. lagi ada dari apa namanya internal ya. Hmm. dari internal jadi kita selalu mengadakan training kepada internal hmm. kita bagaimana men, apa, mencicipi wine atau Point testing, terutama hmm. ada batch baru atau uh, produk baru, hmm. ya itu yang kita selalu ya, dia semua uh, apa namanya uh, familiar atau tahu, hmm. ya dia kan nggak akan ke pasar nanti biar tahu, oh ini lo batch ini begini ini rasanya gitu berarti industri wine itu bukan industri minuman biasa Pak ya? iya ilmunya, ceritanya wah itu, memang kan wine itu minumnya sedikit, ceritanya banyak <laughs> ceritanya banyak betul ya, minumnya sedikit, itu banyak, <laughs> banyak oke, ini parah ya, ya. Uh. <laughs> ini pintunya.. kita nggak pegang kalau pintunya bisa kebuka sendiri otomatis? <laughs> ya? otomatis ya? Uh, ini otomatis pintunya, <laughs> ada yang menarik soalnya <laughs> oke, okay. ini adalah.. Ini Cellar Door kita. Selardor. ya. Jadi ini Cellar Door. Sesuai namanya ya Cellar Door. Cellar ya, Door, gitu. jadi hmm. uh, di sini untuk customer bisa wine tasting, coba -coba. ya coba-coba free ya, di sini. Jadi saya boleh coba-coba dong nggak? Ya, ya, ya boleh. Tadi biasa sudah nyobain kan soalnya? Ya, tadi Pinot. Ya, ini mungkin yang lain bisa coba. -coba. Oh, canggih ya, tiba-tiba udah nyobain <laughs> ini. Pak, ini sebelum nyobain? Ya. Ini label baru nih saya. nggak tahu sih saya udah berapa lama diganti, cuman ya. saya baru tahu ada label baru Pak ya. Iya, nah. jadi ini uh, untuk Hutton Wines hmm. ya, range-nya memang kita apa namanya? eh uh, apa? baru labelnya. Hmm. Ini sebenarnya awal tahun awal kita tahun, mau launch 20. Iya, oh, kita benar-benar baru. Ya? Benar-benar baru hmm. kita launching 2020. Hmm. Nah, tapi karena pas pandemi Pandemi ini ya udah kita apa namanya, ya udah kita slowly jual hmm. gitu, tanpa ada ya launchingnya gitu. bagus sih, cuma itu yeah. jadi, kalau saya lihat jadi lebih lebih apa ya, lebih keren ya yeah. terus juga dilihatnya kayak lebih mature gitu ya, lebih yeah. modern, minim, minimalis gitu yeah. ya ini tapi ada warna orange nih Pak, yang yeah. warna baru, ini ada maknanya nggak Pak orange? iya yeah, ini kan sekarang kita apa namanya, uh, semangat oh, yang apa namanya ya, yang ya, baru, baru gitu. gitu ya lebih uh, ya, lebih cerah. Nah, sebenarnya ini pun uh, selain labelnya, mm -hmm. ya, ini isinya pun juga kita uh, baru gitu. Jadi ada, uh, apa namanya, dari beberapa anggur baru yang kita tanam di Singaraja. Nah, itu menjadi ini isi ini dari ini. ini ya. Saya lihat di website ini, ya. Ada tulisan Bali, apa, ground 100% wine gitu ya. Hmm. Itu 100% persen jadi benar-benar dari yang tumbuh di Singaraja. di Singaraja. Cuman varietasnya varietas varietas baru hmm. yang kita tanam di sana. Nah ini juga yeah. dulu kan yang saya tahu yeah. adanya cuma Alfonso, La sama Al yeah. Belgia. Belgia ya. Yeah. Terus sekarang Pak Renanem? Wah itu sekarang hmm. banyak sekali. Jadi hmm. Uh, dari dulu sih sebenarnya kita udah nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba-nyoba. Okay. Okay. Tapi belum belum berhasil, belum berhasil uh. Uh, secara apa namanya uh, Kualitas, quantity dan quality, quality. Akhirnya uh. sekarang kita sudah berhasil. Sekarang udah bisa berhasil. Iya kita udah itu siras. berhasil. Terus kan? survei.. Waduh, kalau kita bilang mulai dari awal trial itu lebih dari 15 tahun, gitu okay. ya? Saya salut banget. <laughs> Sekalipun <laughs> dulu saya pernah kerja di sini, gitu ya. Pas udah lihat kita saya terakhir sih tahun 2010 kalau masalahnya. Ya. sekarang udah mau 10 tahun iya itu ternyata pa, Pak Rey nggak, bukan yang duduk diam, tapi bener-bener diperbarui lagi, diperbarui iya. lagi ya iya, karena kita untuk trial anggur ini kan butuh waktu yang lama hmm. kita tanam, sampai dia berbuah, setelah, setelah buah kita uh, jadiin wine, hmm. ternyata kurang misalnya bagus, kurang bagus itu lagi, pun yang ya? sudah berbuah, hmm. ada lagi yang Uh, dari segi spesifikasi bagus sekali hmm. misalnya namanya Sambursin Sambursin hmm. itu adalah dari veritasnya Siras okay. tapi cocok untuk darah tropis hmm. nah itu kita yakin sekali kan bawa di Bali kan ah. nah begitu kita coba ternyata dia tumbuh sebelah jalan atau stop <laughs> coba lagi tumbuhin stop kalau nggak bisa berbuah padahal di luar negeri itu risetnya adalah untuk Uh, buah di tempat tropis gitu terus akhirnya? akhirnya jadi ya nggak kita lapa, cara, nggak bisa pakai, cari yang lain iya jadi Pak Ray, selain itu pengalaman-pengalaman ini mungkin yeah. memang jadi maestronya wine kali yang mengerti di Indonesia yang bagus mana yang bisa berfungsi, eh, apa oh, bisa numbuh, mana iya, yeah. yeah. yeah, memang yeah. berbeda, uh, juga bukan cuma itu hmm. misalnya cara pemangkasan yeah di Australia, kita bawa konsultan dari Australia datang hmm. kan dia kan cara pangkasnya seperti dia seperti pakai dia di sana ya. ya misalnya dua mata atau itu dia pangkas gitu hmm. ternyata di sini kok nggak pernah bu keluar buah dua oh. mata nah ternyata kalau di tropis ini harus lebih dari empat mata ya empat mata istilahnya itu ada ya, iya titik-titik ya, ya di ya, batangnya hmm. ya itu baru dipangkas nah kita baru tahu, oh iya ternyata itu nggak bisa gitu terus ini gila banget, <laughs> ya, ini gila maksudnya sebuah proses yang nggak ada hasil, yeah. eh sorry nggak ada habisnya tapi yeah. terbukti kayak tadi saya diminum minum dan saya mau lain yeah. kualitasnya jadi memang yeah. jauh ya yeah. nya Hutton ini sekarang banyak sekali dapat apresiasi dari yes, yes. ya setelah mereka yang lama, apalagi yang dulu ya hmm. sudah berapa tahun enggak, ya tahunnya Hutton, tahun-tahun hmm, iya. itu kira 20, sebaik, 20 tahun yang lalu 20 kebaik. tahun yang lalu mereka bilang, ah nggak enggak, enggak yeah. mau nyoba kan kita kasih, wah kok.. Enak gitu. Ini loh. beneran sih. Bener yang bener namanya. Okay. Nah, sekarang ini ada apa nih Pak? Nih, ini kayaknya disiapin kan bukan buat dipajang ya? Iya, ya, boleh boleh. ya ini agak white, ya. ini agak hmm. rose, dan ini agak agar red. Agar nah, kan, Kalau dulu, ah, kalau Alexandria dulu kan yang kayaknya Pak. Iya, Alexandria ini dia masih kitabnya. Oh, si. Tapi sekarang kita ganti namanya Sweet Alexandria. Oh, Sweet. Oh, biar orang tahu bahwa ya, Sweet. Sweet ya. Dulu kan Alexandria orang tidak di oke, okay, dan dulu yeah. ini agak white ya ya, yeah, dulu white. zamannya saya aja, ini termasuk yang produk yang mungkin parah Ray deg nih lagi enak, lagi enggak, ini yeah. gitu ya kita cobain sekarang yeah. nih kenyataannya iya yeah. jadi ini benar-benar tes. disclaimer, saya tidak dibayar oleh pihak Hutton untuk yeah. mempromokan ini, cuma kita grebek, kita lihat yeah. benar nggak sih dengan journey yang segini panjang, ada perubahan yang nyata gitu iya yeah. oke okay, parai kita boleh yeah. mencuci dulu yes. coba teman-teman kalau -teman lihat ekspresi muka saya, dulu ada masa-masa kelamnya Hatten mungkin ya yeah. karena minum agak white, itu pasti gini asem, asem tapi teman-teman lihat, itu nggak ada ya, karena ya. memang rasanya itu, jadi lebih ke fruity-nya lebih lebih, yeah. lebih lebih lebih ada sekarang yeah. balance, kompleks yeah. hmm. dan kalau saya bilang, aromanya.. sorry yeah. eh, iya Wah, ini sukses berat nih yeah. buat Hart Hartanuwina. Yeah. Iya. ya mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa melihat bahwa sebuah usaha yeah. itu tidak seperti membalik telapak tangan. Iya. Yeah, Apalagi okay. ini termasuk bisnis yang mungkin hanya 0,001 persen di Indonesia yang melakukan gitu. Iya. Yeah, <laughs> Jadi para nggak bisa nyontoh ke siapa, mesti yeah. sendiri sendiri. Yeah. tapi memang spirit apa ya jiwa seorang wirausaha yeah. yang sejati nggak kenal menyerah yeah. nggak mau berhenti dan berbuah hasil iya yeah. pak Ray sekali lagi terima kasih udah ngajak saya lihat tempatnya gerobaknya yeah. dan produknya jujur jadi lebih enak sekarang yeah, jauh. dan oh. ini pun juga label ini kan semua sebenarnya komponen Bali ya kalau dulu, kalau dulu kita kan label yang dulu memang benar-benar kayak patung kita fotonya ya, kan foto penari Bali, Gapura eh, ya, gitu Gapura gitu, ya. gitu kita taruh ya, itu kan betul, nah sekarang kita bagaimana me, apa, menunjukkan Bali memang Bali tapi secara modern gitu ya itulah makanya ini seperti ini kan sebenarnya ini kita mulai dari sparkling ini mm -hmm. ini dari sunrise sunset kan Ya Oke. ini ada di Bali, kemudian seperti ini ada diving apa karang, oh, kemudian, ini karang ya ini ya. ada juga di apa namanya ini Paum, ya, Paum, ya palem ini. gitu ya, ini. ini Tunjung apa namanya? Dulu kan Tunjung, tunjung sekarang kan jadi kan? lotusnya itu oh, iya, iya, betul. ini. Ini apa nih? Ya, Pak? ini dari batu dari vulkano oh. Jadi apa semua ada di Bali. Kita oponen, mau ke vulkano iya. ada, mau apa aktivitas diving di Bali ya, seperti ini, kemudian mau ke trekking ke hutan ya ini Sunset sama Sunrise ya, jelas jadi ending branding yang bagus ya Pak ya, jadi ini konsepnya seperti konsepnya itu jadi ya. nggak hanya, kan orang suka bosen Pak ya lagi-lagi pura, lagi-lagi ya. pura ini dianggap adalah elemen-elemennya -elemen -elemen -elemen kreatif itu. abis ya ini top, top saya salut banget Pak, saya senang dan saya akhirnya belajar belajar juga bahwa memang semangatnya Pak Rai, yeah. saya ambil semangatnya yeah. Pak, sekali lagi Pak, yeah. terima kasih banget udah ajak uh, kita gerebeknya yeah. buat teman-teman, thank you banget udah ikut gerebek bisnis kali ini jangan lupa kalau teman-teman lihat ada manfaatnya, di ke teman-teman yang lain, lalu di-like dan di-subscribe channel ini, Donald Mano supaya saya semakin semangat lagi bikinnya dan kalau mau terikit, saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rai yeah. mengenai bisnis, mengenai entrepreneurship teman-teman juga bisa nonton di channelnya Lestari TV di acara yang namanya Entrepreneur Next Door saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rai mm, yeah. pengalaman 30 tahunnya yeah. itu kita ekstrak ke dalam obrolan yang bermakna buat manfaat buat teman-teman semua terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya thank you teman-teman, para yeah, kita cheers lagi buat Haten yeah. terima kasih Pak Rai